Oke pak, kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, bagaimana cara menginstall firmware pada emulator PS3 yang namanya adalah RPCS3. Dan sebenarnya untuk cara menginstall firmwarenya gampang banget dan kalau kalian mau main game emulatornya gitu ya, misalnya kayak Personal 5 atau mungkin mgs 4 itu kalian harus download dulu dan install dulu firmware-nya gitu untuk uh, firmware PS3-nya. Dan untuk firmware PS3-nya kalian bisa cari di Google dan ini untuk saat ini ya, untuk saat ini saat uh, video ini direkam tanggal 5 November ini masih disediakan oleh Sony gitu untuk firmware Jadi kalian bisa ketikkan aja di Google PS3 firmware gitu ya firmware dan tinggal kalian enter aja dan kalian cukup tinggal klik aja untuk yang uh, playstation.com misalnya contohnya kayak gini PlayStation 3 sistem software dan tinggal kalian klik aja yang dari playstation.com atau ya website resminya lah ya tinggal kalian klik aja dan tinggal kalian tungguin sampai kebuka. Uh, kemarin saya download 4.86 Cuman nggak tahu juga apakah masih ada update atau enggak Atau udah diganti mungkin versinya Dan di disini versinya adalah 4.86 Dan tinggal kalian klik aja yang download update Tapi sebelumnya kalau kalian mau download update Pastiin untuk namanya atau file yang akan kalian downloadnya adalah ps 3 ya. Jadi bukan update tapi update gitu Dan ya mungkin ini karena internetnya memang uh, sedikit ngaco gitu ya Karena lagi hujan juga gitu dan ini tinggal kalian tungguin aja sampai uh, kebuka gitu. Mungkin kalau kalian pakai IDM tinggal kalian download aja. Setelah uh, kalian download untuk uh, framework-nya tinggal kalian buka RPCS3-nya. Lalu kalian klikkan file. Terus kalian klik yang install firmware. Nah setelah kalian klik install firmware tinggal kalian cari aja untuk update-nya ada di mana. Untuk saya ada di folder ini dan tinggal kalian klik aja dan tinggal kalian open gitu ya. Kalian tinggal open dan nanti akan uh, menginstall framework-nya. Cuman kalau udah install kayaknya nggak akan terjadi apa-apa. Oh ternyata masih bisa ngeinstall juga dan sini installing firmware version 4.86 uh, gitu dan tinggal kalian tungguin aja uh, tergantung dari kecepatan laptop atau komputer kalian juga ya kalau udah beres tinggal kalian uh, install gamenya gitu dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya untuk video kali ini mungkin uh, di video next atau beberapa Uh, video ke depan ya nanti akan cara menginstall gamenya, cara ganti tema dan sebagainya gitu dan dari ya, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya di sini juga udah ada tulisan sukses juga dan ya tinggal kalian oke okay aja dan udah kalian udah bisa tinggal masukin gamenya, dan ya tinggal kalian main aja sih untuk gamenya dan ini ya, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan tekstur kucing bye bye